Richard Branson, triliuner pertama yang keantariksa dengan pesawat sendiri, Virgin Galactic. Virgin Galactic berhasil menyelesaikan penerbangan luar angkasa pertama mereka, pada minggu waktu setempat, tanggal 12 Juli 2021 di New Mexico, Amerika Serikat. Triliuner sekaligus founder Virgin Group, Richard Branson, ikut dalam tes terbang ini. Virgin Galactic memiliki misi membuka perjalanan luar angkasa untuk semua. Penerbangan dipimpin dua pilot yaitu Dev Makai dan Michael Masucci. Virgin Unity 22 ini berhasil terbang 86 km di atas permukaan bumi dan sukses masuk ke ujung luar angkasa. Setelah itu berhasil mendarat dengan selamat. Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers. If we can do this just imagine what you can do hey <laughs> <Come> <laughs>